Saya ke mas Yusuf uh, sebenarnya kenapa tertarik ini sih? Mas? Apa? Ya bergelut di dunia seni lukis anak, dengan. kan? Kan nggak banyak orang yang ya bagi kami nggak banyak ya orang yang mau mengambil fokus. Eh, uh, pertama saya dengan DI Kyoto itu karena memang saya sejak semester lima kuliah Saya itu studi khususnya tentang anak Jadi ketika pameran akhir itu saya menghadirkan lukisan dengan tema anak Begitu seterusnya sampai 97, saya menang, pilar, Morris pameran, tunggal, dan seterusnya. Tema saya selalu anak-anak terus. Nah, jadi jangan jangan ditarik sebaliknya ya. Jadi, saya senang anak, hmm. maka saya menulis anak gitu loh. Oh. Nah, karena saya senang anak, maka saya akhirnya terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan anak-anak. Ketika saya masih mahasiswa, saya punya pekerjaan sampingan, les privat anak termasuk juga, ada juga pekerjaan lain sih, ngerjain poster, film juga, tapi kan nggak masuk ini. Uh, sampai akhirnya, pada satu kesempatan, saya menjuri dengan banyak orang, tapi yang saya masih ingat tiga orang, termasuk saya, Pak Hajar, Pak Madi, Budian, dan saya sendiri. Di dalam lomba lukis anak itu, saya melihat ada keseragaman gaya melukis ada keserakahan yang melukis, uh, mulai dari teknik pewarnaan, uh, bikin apa namanya gradasi warna, peng, blocking, pengadeganan. Hmm. Terus saya sama Mbak Dian ngomong, Mbak hmm. Dian salah ini Mbak. Kalau saya ngobrol-ngobrol dengan beliau, kalau bahasa itu dua ribu, akhirnya dua saya, Mbak Dian, dan beberapa teman-teman seniman bikin kelas yang sampai sekarang masih berjalan namanya Art for Children di Taman Budaya itu saya yang dipertahankan Mbak Dian itu bikin konsepnya dan konsepnya sebenarnya sebetulnya anak-anak nama tengahnya itu bermain makanya ada kata bermain dan belajar bermain dan jadi bermain itu menjadi sesuatu yang paling penting. Akhirnya konsep utama art itu adalah bermain dengan medium kesenian. Yang tari ya, tari, yang musik, yang musik, yang serupa ya serupa. Jadi bagi saya, kalau murid saya tidak pinter gambar, saya tidak masalah. Saya bermasalah, merasa saya salah, adalah ketika anak mulai tidak suka menggambar. Jadi saya membuat anak bahagia, membuat anak senang, membuat eh. nah konsep ini, bertahan alhamdulillah sampai sekarang. Dan sejak saat itu pula, meskipun tidak berturut-turut, saya selalu dipilih menjadi salah satu juri lomba lukis sana Saya tidak tahu tepatnya, tapi saya yakin, saya lebih dari 10 kali jadi juri lomba lukis di Kyoto. Tentang di Kyoto-nya, yang paling tepat menjawab pertanyaan ini nanti, Bang Hajar Nah, kalau pengalaman saya berkaitan dengan membalukis anak kerjasama Pda di Kyoto ini uh, saya hanya sekali ya waktu itu tahun 1995 ketika itu saya kelas satu SMP akhir gitu nah, itu uh, sebenarnya awalnya saya nggak tahu kalau saya itu uh, itu untuk acara itu, jadi waktu itu saya e, diminta menggambar oleh guru gambar saya di SMP waktu itu, saya di SMP Negeri 5 saya waktu itu ingat gambar di rumah selesai, kemudian saya ke sekolah, saya serahkan ke guru itu selang beberapa hari kemudian ketika pelajaran sekolah di kelas itu saya dipanggil saya di izinkan untuk keluar kelas dan saya diantar oleh guru gambar saya untuk gambar kalau seingat saya itu yaitu dekat Jogja Galeri waktu itu tempatnya ya, tidak saya gambar kemudian eh, selama berapa lama kemudian dapat undangan acara pembukaan pameran gitu bukan pameran yang lomba lukis di IG itu. -gitu. Nah, saya baru tahu kalau ternyata saya ikut acara itu. Gitu. Jadi, itu karena waktu itu apa ya? Ya, enggak, enggak menggali terlalu jauh gitu ya? ya apa? Diminta. Saya pikir cuman untuk ikut lomba-lomba biasa gitu. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan secara tidak formal gitu ya. Ada sesuatu yang yang membekas tapi eh, apa namanya masih diingat gitu ya itu yang saya sayangkan ketika di acara itu saya nggak sampai selesai jadi habis misi buku tamu dapat apa dapat kayak merchandise spidol kecil dari Jepang gitu terus eh, ayah saya buru-buru ngajak pulang nah ibu saya sempat ngomel itu woi acara penting anaknya anaknya berprestasi kok enggak bangga kok malah guru-guru pulang nah itu yang masih membekas jadi kecewa saya juga pengen ngikuti acara itu sampai tuntas ini acara apa bahkan belum sampai melihat karya-karya hmm. gitu. membuat saya tahu bahwa saya ternyata um, menjadi kalau label saya nggak tahu menang atau enggak tapi di sertifikat itu yang tertulis itu pelukis terpilih e membalukis anak kerjasama pem pemprov di IGIO itu sertifikatnya masih ada jadi ternyata hampir mirip orang tua saya bisa jadi ada banyak hal yang miss gitu ya hmm. kayak kilatan festival ketika saya kelas 6 SD sampai SMP itu begitu cepat gitu nah itu oh, ketika akhirnya saya SM orang tua udah pisah gitu ya terus tinggalnya sama ibu sma ya itu menjadi prestasi saya yang mungkin paling membanggakan gitu ya karena saya itu memang sejak kecil seneng gambar tapi saya itu tidak dipoles dengan kursus-kursus atau les gambar. Jadi PI Kyoto keputusan politiknya akan sister province Jadi Kyoto itu satu provinsi, uh, distrik uh, Jogja juga provinsi yang menjalin hubungan detail tahun dan seterusnya Pak Hajar hmm. lebih tahu. Nah, saya pertama kali masuk di sana itu dikasih tahu bahwa ini adalah lomba lukis di mana para pemenangnya dari Indonesia dipamerkan di Kyoto Karya-karya Jepang dipamerkan di sini Jadi kalau ke, disebut sekarang karya-karya Jepang sejak awal kayaknya masih ada Artinya Jepang karya -karya. itu bebasnya, begitu anak-anaknya Yogyo kok sanggar banget hmm. Hmm. Nah, saya ketika itu yang jelas di atas 2000 saya pertama kali masuk menjadi juri, tapi tahunnya apa saya lupa Saya vokal Saya sangat nakal, sangat sering menyempurkan tidur Saya masuk ketika itu, saya juri yang paling muda Terus habis itu berkali-kali-kali Setidaknya tiga kali Saya jadi ketua dewan juri, karena saya paling senior <tuk> Teman juri saya, Bunga Jeruk <tuk> Tere, mm. Iwang Yerotit, mm. terus apa Menai Sisi gitu, ya anak-anak isi semua, teman temannya naras, mm. saya yang paling senior Sampai yang dua yang terakhir ini, saya menjadi tengah-tengah karena Pak Hajar Pamadi, Budian diundang lagi sebagai senior Saya yang tengah, yang mudah-mudahan Mas Andri saya membuka jeruk, sempat juga bareng sama si siapa klubis perempuan itu Ayu, Ayu siapa? Ayu Arista. Ayu Arista. Jadi eh, saya tidak tahu dan tidak ingin merasa sok berjasa. Tapi saya selalu mengusulkan untuk tiap tahun memberi tema yang berbeda. Tahun ini yang banyak memberikan ide atau masukan tema malah beliau. Nanti boleh ditanya lebih detail. Oh. Jadi temanya harus berbeda tiap tahun nah, dan saya selalu meminta Mas Andri, Mas Andri tahulah kemarin saya tulis gitu loh, hmm. bagaimana membuat anak itu terlibat, bagaimana membuat anak itu menjadi bagian, bukan dikasih tugas. Hmm. Nah kemarin karena kok, yang ini tak seneni, tak kon ganti, serius. Hmm. Dan karena saya sudah cukup dikenal di sana sudah cukup lama, ya ide saya diterima dan akhirnya kata-kata saya lah yang menjadi Thor itu Nah, karena apa? Hmm. pengalaman saya pertama kali masuk itu, Jepang itu begitu sangat Jepangi Sementara kita, ya Indonesiawi tapi Indonesiawi sing apalan, hmm. sing, sing, sing sanggar Nah, sejak saya masuk, sejak saya masuk, saya ingat benar itu Saya tidak pernah memilih lo pemenang model apalan. Hmm. Setiap tahun itu ada hal-hal yang baru, ada hal yang berbeda. Dan itu saya temui tiap tahun. Jadi dengan lihat kalau di sana masih ada filenya, ada anak gambar Wong yang sangat Sojiono banget. Oh no. artinya memang nek, kasih kesempatan yang luar biasa itu anak-anak luar biasa. Berdasarkan pengalaman saya mengajar anak-anak, saya pernah meminta anak mengejar komik. Mem mem mem meminta anak menggambar komik. Komik adalah gambar bercerita yang terdiri dari seri-seri seri-seri. Saya membawa contoh. Contohnya gampang. Bibit anak nanem, disiram bisa dikembang. Sesederhana itu. Jadi cerita macam-macam yang mengharukan adalah seminggu setelah pelajaran itu, kan seminggu lagi kami ketemu sama ibu sama anak itu dan ibunya ibunya cerita Mas saya terima kasih loh kenapa? anak itu, tadinya gak mau diajak ke kelas itu karena dia masih marah sama ibunya dan gak ngomong tapi mau diantar ke kelas minggu depannya cerita gara-gara dia bisa gambar itu, kami akrab lagi, jadi dia digambar di situ, gambar dia dan abunya pergi ke supermarket anak itu menunjuk sesuatu dan ibunya membayarinya faktanya tidak <Sansi> <Sansi> <Sansi> uh, faktanya tidak. dan setelah gambar itu wah ini bagus sekali anak itu bahagia ibunya ikut bahagia mereka ngomong tapi ceritanya baru saya dengar minggu depannya jadi anak beri kesempatan anak diberi ruang Cara yang paling masuk akal, karena kita tidak boleh intervensi dalam menulis, dia memberi tema, memberi ajakan. Nah sekarang temanya adalah, awalnya adalah, bunyinya berdasarkan ide beliau, apa cita-citamu setelah COVID ini? Saya rubah struktur kalimatnya dengan, men, anak diminta untuk mengenali COVID itu apa dulu. mengandai mengandai-andaikan dulu apa, baru setelah itu baru ke, ke ide itu tadi, jadi biarkan anak untuk karena kita nggak punya ruang untuk ngobrol kan ketika di lomba anak-anak lomba hari ini adalah tidak mungkin mereka <tuk> sudah siap dari rumah kan, nah maka teksnya harus harus benar, teksnya harus benar, harus mengajak, harus agitatif kalau perlu, ya minimal provokatif lebih minimal, minimal provokatif untuk mengajak anak untuk mengembangkan dirinya karena sekali lagi potensi kesenian Indonesia itu luar biasa. Dan saya bukan ngomong kosong karena saya sudah buktikan saya banyak ke mana-mana, Aceh, neng Papua, neng Kupang, luar biasa bakatnya mereka. Cuma ruangnya yang tidak ada kan gitu. Nah begitu mereka diberi ruang, karena faktanya ini fakta loh ini dari Aceh sampai Papua, anak Indonesia seluruh menggambar. Gunung dua dengan satu matahari di tengah Ada di disuruh pengarang pada suatu hari Selalu begitu Selalu begitu Nah, ketika ruang itu dibuka Ketika mereka ngambar gunung dua Saya tidak pernah mereka salahkan <tuh> Tapi saya bilang Indonesia itu negara yang banyak gunungnya Bagaimana kalau gunungnya delapan? Gambar gunung delapan loh komposisi kayak <tuh> <tuh> Kan begitu, nah. saya selalu begitu. Anak menggambar burung dengan angka tiga, set, ya kan? Kita kasih garis, set, biarkan. Sep. Setelah gambar selesai, saya gambar. Anak-anak ini gambar apa? Burung. Tapi tahu nggak, burung itu hanya hidup sehari. Kenapa begitu, Pak Yus? Dia kayak bisa makan. Nggak punya emas, nggak punya mulut. Kau kasih kepala, Kau kasih mata, Kau kasih paruh, Terus habis makan ke ke perut? Kasih perutnya. Kasih ekornya. Yang dua tadi bikin sayapnya. Nah, kalau burung seperti ini kita akan bisa lihat tiap hari. Anak mau menggambar. Kalau kita mau jujur-jujuran, semoga dengan cukup tahu soal teori lupa Asal saja jujur, mesti artistik. Tapi kan kadang -kadang kejujurnya tidak keluar, ekspresinya tidak keluar, karena banyak hal. Saya pernah bekerja sama dengan McDonald's. Karena McDonald's tadinya menggambar Ronald McDonald dengan dunia anak-anak gitu, terus mewarnai. Tak stop, jangan pada itu. Kalau boleh, kita bikin outline burger. Kita bikin outline french fries. Silahkan anak-anak meneruskan Mereka masih tetap promosi yeah. Outline burger tadi, jadi mobil <laughs> Outline <laughs> franchise tadi, hutan bambu Ada ruang ya? Ada anak -anak ruang untuk panti. anak Dan perusahaan masih tetap promosi yeah. Ketika bukan perusahaan besar Saya pakai dua cara Pertama Satu, kabar Outline dari apa yang kau inginkan, atau tiga bentuk geometri yang paling sederhana, segitiga, lingkaran, sekitar, ada anak milih lingkaran. Umumnya, kita kalau dapat seluruh gambar itu merespon lingkaran, kan tidak dia memasukkan seluruh gambar di dalam lingkaran. Yang lain kosong sama sekali, apa ini? Ini kehidupan dalam sumur. Kamu punya fantasi wow. seperti itu. Anak-anak wow. punya. Ada mobil. Wisa. Ada macam-macam. Wow. Kehidupan dalam sumur. Kamu nggak punya ide itu. Anak-anak punya, karena dia tidak punya batasan pengetahuan wow. yang membatasinya. Yeah. Pernah juga, tapi bukan itu bukan hasil didikan saya, tapi betul-betul spontanitas anak. Lomba lukis. Gue biasa. Anak ulang tahun di dalam air seluruh orang pakai baju selam tapi komentarnya tetap lilin yang menyala sepakol ketika itu belum ada artinya fantasi anak-anak mendahului kita karena apa? karena fantasi itu berdasarkan informasi semakin banyak informasi semakin banyak fantasinya tapi Seinformasi jauh yang semakin banyak juga membatasi hmm. fantasinya. Hmm. Nah, hmm. Jadi memberi ruang kepada anak, termasuk di dalam lomba. Dan saya bersyukur Alhamdulillah, saya respect tempat disebut, hmm. karena mereka mau menerima masukan kami. Hmm. Gitu loh. Jadi ketika, dan itu jujur saja, uh, setiap kali lomba itu, tidak, kami tiba-tiba ujung-ujung datang di lomba. Tidak. Sejak awal. Tahun ini kita akan mengadakan lomba, udah ketemu. Jadi selalu memutuskan, piye ya, nek ini, mm -hmm. piye ya, nek ini. Dan yang kemarin karena ini pandemi, maka kita kepercayaannya seperti ini. Dan yang menarik adalah ini betul-betul kompetisi yang fair. Karena tiap kabupaten, provinsi, mm -hmm. diminta lomba dulu. Para pemenangnya lah yang diikutkan. Juri lomba lukis anak itu kan itu yang dengar itu saya jadi saya pas ikut saya juri kan pas jalan-jalan gitu di area lomba itu kan apal ada ada orang tua yang selalu kalau ada lomba misalnya itu Nah itu sedang ngomong sama istrinya pasti istri itu saya lewat terus lomba. juri ini saya nggak mau coba gambarin jelek-jelek kaya baik berarti film menang, terus cerita cerita gitu, tapi saya curi saya ikut, oh, saya mau coba tadi gambarnya jelek-jelek kaya baik film menang, kan lucu ya, jadi apa bagi mereka gambar yang masih alami itu gambar yang jelek gitu, loh. Hmm. karena saya memang nggak milih yang gradasi gradasi kayak sanggar gitu, saya ngasih peluang yang memang masih ori gitu, nah, itu dianggap jelek gitu. Saya jadi juri pernah dibayar dengan angka yang lumayan Tapi tidak pernah Mendapatkan misalnya 3 juta untuk juara satu Lupa-lupa luku sana ada loh, dia cuma 3 juta Kalau di Jogja paling mahal saya dibayar 2 juta Paling mahal di Jogja Itu juara lu, juaranya 3 juta loh itu Memang tidak seluruhnya Ada yang cuma, tapi pasti jatah satu juta pernah karena biasanya hadiahnya itu bersama dengan bank berupa tabungan. Nah, hmm. Hadiahnya gede-gede, mas. Pendaftarannya lumayan gede. Hmm. Itu bisnis yang tidak ada ruhinya. Artinya yang jadi masalah ketika ada kesentuan orang tua kayak gitu ya? Ya, ya. balik saya katakan jadi di depan ada. tadi. Setiap anak pasti suka bermain. Kadang bermain itu oleh kita yang dewasa kita ditakmai sebagai kesenian. Ya, ya. Mereka... Nyanyi, -nyanyi. kesenian, nyanyi, nyanyi itu bermain. Hmm. Mereka pura-pura jadi ini. Oh itu acting, kita yang namain. Tapi benar penting Mereka itu bermain. Hmm. Mediumnya kesenian. Bahkan seluruh mainan tradisional kita itu ekspresi kesenian. Hmm. Cekal-cekalan ini, nganggur nyanyi, melebung hmm. nganggur ekspresi. Kalau patung, berlakon, tahu untune, itu kan ekspresi kesenian yang kita namai ekspresi kesenian. Hmm. Kalau anak-anak, ya bermain. Hmm. Saya percaya, hmm. karena potensi kita luar biasa kayaknya. Indonesia tuh luar biasa, juara dunia. Mungkin hmm. kuliner kita tidak hanya indah dirasa secara visual, api-api, hmm. ini pernah lihat pesole warna dewa gundah iso oh, iya. artistik orang mungkin kok dia, tiba -tiba, tiba -tiba, tiga, ikodong, abang. ini tiba-tiba tiga ego dong saya berenambang rusak ke posisi ini kita setiap hari seni rupa tiap hari seni suara tiap hari seni musik tiap hari seni teater ibu-ibu itu curhat teater sangit karobu hmm. ah Bubi sih taruh eh dasarnya yang ya bu ya. E, Terus begini terpundi, pertanyaan gitu Mohon Maaf, saya mau sedikit menambahkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yus mengenai apa memberikan ruang bagi anak untuk berkembang itu berkaitan dengan uh, event yang berada di Kyoto ini yang menarik adalah uh, ini saya juga apa mau meralat juga sebenarnya sumbang oh, sumbangsi gagasan itu bukan dari saya juga jadi oh, tetap kolaborasi semua juri, juri, gitu dan, ya. panitia. Oh, juri dan panitia panitia pancingan ini ya tambah-tambah sulam gitulah akhirnya terkonsep menjadi sesuatu yang utuh ya yang menarik disampaikan Pak Yus itu mengenai ruang tadi di dalam lomba lukis Pindai Kyoto ini ketika apa sudah coba disampaikan oleh panitia kemudian Pak Ajar juga menambahkan nah, yang saya ingat itu dari Pak ini itu juga ada salah satu poin dari sekian poin itu eh, menawarkan untuk ditambahkan bag, apa bagaimana jika pandemi yang dialami ini ternyata tidak berakhir terus apa ya, nah, itu kan menarik tuh. jadi anak-anak hmm. juga diajak berpikir gitu ya nek misalnya pandemi ini orang berakhir ini juga iye, ya itu hanya meredah kalau bahasa saya hanya mereda nah dari pertanyaan itu saya kira itu adalah upaya untuk memberikan ruang memancing imajinasi anak gitu ya. kan Imajinasi itu salah satunya bisa diawali juga dari berandai-andai gitu. Seandainya pandemi ini hanya mereda tidak berakhir, Tapi terus adik-adik mau -adik, oh, oh bagaimana? Tapi juga dikasih peluang kalau misalkan pandemi sudah berakhir, kamu mau ngapain? Kalian mau ngapain? Kamu mau bermain apa? Kamu mau punya cita-cita apa? Nah itu itu saya kira salah satu poin yang menarik yang saya tangkap dari apa yang dilakukan Pak Yus di dalam me, me, me, apa ya gagasan untuk acara yang kali ini. tapi kalau bicara soal ketokohan harus disebut orang pertama di sini Pak Hajar. Perlu juga di beliau kan memang pada dasarnya pendidik, ya. jadi memang beliau memang Memang konser penuh terhadap pendidikan seni anak dia luar biasa uh. Bahwa kemudian judulnya banyak-banyak dari isi Tapi beliau masih bertahankan Supaya tidak lari dari terlalu liar. Kita <tik> nah, isi dikaiti ruangan seperti pencilan Dikaiti ospeknya tadi Goyokono <tik> <tik> <tik> <tik> Yang jelas, yang jelaskan uh, Yang namanya lomba itu kan ditutup dengan pemenang. Lomba ya, lomba itu adalah proses di mana hasil akhirnya adalah pemenang. Ya kami memberikan eh, apa namanya penghargaan yang cukup, yang kelak juga berguna untuk kum ketika dia mau mendaftarkan sekolah atau apa prestasi itu kan penting itu. Ia ya, memberikan kami hanya bisa memberi kebanggaan pada mereka karena selanjutnya itu sudah bukan bukan berarti kami prek luweh bukan tapi kan memang itu ada pihak lain yang harus Sekolah lah yang harusnya yang meneruskannya.